sebagai Ketua Dapur Umum karena 03 Kampung Daya menerima bantuan nasi siap saji sebanyak 270 packing terima kasih atas bantuannya insya Allah akan kami salurkan ke korban bencana alam yang sementara diambil pengungsian ada rumah pengungsian sebanyak 65 kakak 219 jiwa. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuannya dari BWA.